mana lah dia pergi dah mama ni kan dia Nak paling aku mau mana Jangan kau bisikkan lagi telingaku ini dengan katakan main kenapa kek, Pak? Kenapa kek? Kenapa kek? Apa kita boleh gini ...berantau bersama orang bila itu tadi. Oh, bagaimana berantau? Tidak, dia tahu orang bila itu. Tadi kan, main bola kan? Uh, abang mepak kan, dan begini kan? Kena kepala dia, dia marah-marah pula lagi kan? Jadi, sepak balik, larilah. Oh, gitu. Jadi, adik, kenapa nak lari-lari begitu? -lari -lari Takut bang, kaget aja ya oh, kan? abang. Oh, ke lain, terpengar apa nengok abang, kaget satu pulang, tadi. Enggak biasa ah, pulang enggak cari, enggak pulang pulang Dan nama apa yang ada? Mau WA, mau Instagram apa? Mau Instagram Pak, IG itu enggak tahu Boleh, boleh. Nama IG-nya, Intan Tabah. Intan apa Intan Nataba. Intan batu bata. Intan datang, Bang. Intan Batu Aduh, Bang. Gini jawab, kenal-kenalan Intan Bang. Pulang Intan? kok jadi abangnya? Mau uh, cari kemana aja? Itu yang mangga nih. Buah Mana lah Dian pulang punggung. Apa gede cari? ngapain sini, Bang. Hah? Ya, yang Boleh. Ke ini? Kali Siapa dari itu? du? Nggak tahu, kenal Betul, kenal Ada apa? Oh nggak, nih, tinggal kenal Memanglah Bawa-bawa terus baca sini ya Karena selama ini man ini bang apa apa udah tuh Tengah okay, dulu hmm. Ini kan abang di marah -marah ini, kan? Ya. Hmm. Turupo, ya, kan. Oh, dia yang kita lihat ya. oh. okay, okay, nah, aku minggu ya. okay. Hati-hati Apa abang? Apa ini? biasa, abang malam minggu, bang. Semata, ini, ini yang tadi ini kan? Oke, <tuk> kita Bang. Oh. kok. kayak lu Kok Jutungan kira apa hari kan? Hari ni saya. Kena apa? Kena apa? Kena apa? Kena apa? Kena apa? Kena apa? Kena apa? Kena apa?